Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam, selamat siang. Puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok. Uh, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman uh, pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan manfaat dan diredoi oleh Tuhan. Uh, sebelum kita berbicara lebih lanjut, marilah kita berdoa. Uh, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga uh, kegiatan kita ini dilancarkan kira-kira adakah yang bersedia mau memimpin doa ya baik ratu boleh persilahkan baik terima kasih Ibu teman-teman uh, dan Ibu sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini kita berdoa uh, untuk dimudahkan dalam kegiatan kita pada siang hari ini Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Ratu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kan pasti banyak yang belum kenal nih sama saya. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Uh, perkenalkan nama saya Novia Cahyani saya tinggal di Ceger Jakarta Timur, uh, saya sedang melakukan pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI uh, jurusan Dindingan Konseling. Nah, karena saya sudah berkenalan kan saya belum tahu nih kalian semua atau ada yang udah kenal atau ada yang belum. Uh, jadi nanti ibu sebutkan namanya yang ada di Layar ini nanti kalian bisa perkenalkan nama, tempat tinggal dan hobinya ya. Baik, Ibu mulai dari Ratu Tasya dulu. Halo semuanya. Halo, Bu. Perkenalkan nama saya Ratu Tasya Spanisa. Saya tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya kuliner. Terima kasih. Terima kasih, Ratu. Kalau hobi kuliner biasanya pipinya gembul ya. Uh, selanjutnya, Ega Bisa perkenalkan. Kalau semuanya, nama saya Gamawarni Putri Rumah saya di Cikarang hobi saya kuliner, terima kasih Hobinya berarti sama ya, kayak ratu juga Bagus, sehat Selanjutnya, uh, ada riset, boleh diperkenalkan? Ya, perkenalkan, nama saya Rishi Rafi Muhammad Uh, tempat tinggal di Bogor uh, hobi saya ini bu, kopi bagus, anak senja ya kopi uh, selanjutnya ada Nur Fatimah Hai perkenalkan, nama saya Nur Fatimah saya tinggal di Cangkareng, Jakarta Barat hobi saya membaca. Uh, Fatima kira-kira suka baca buku apa nih? Buku novel apa buku yang lain? Biasanya novel bu. Oh, bagus. Uh, baik, selanjutnya ada Happy Dinda. Happy Dinda mungkin lagi sibuk ya. Uh, di next aja ada Febriana Putri, silahkan. Saya Fabriana, mm. tinggalnya di Jakarta Timur, hobi saya nonton film. Kira-kira okay. kalau film, film apa nih Fabriana yang suka? Drama Korea atau film? Ada drama Korea suka, drama, drama biasa juga suka, sin juga suka. Oke, selanjutnya ada Suci, silahkan Suci halo semuanya nama saya Suci Sartika Putri uh, saya tinggal di Condet saya, hobi saya membaca buku terima kasih uh, bukunya kira-kira apa sama kayak Fatima buku novel apa buku biografi gitu uh, keseringan novel sih bu oke okay. terima kasih Suci selanjutnya ada Delta lebih persilahkan Delta Halo semuanya nama saya delta Silviana saya tinggal di Jakarta Selatan hobi saya bersepeda terima kasih oh, bersepeda delta kalau bersepeda tuh paling jauh kemana kui kau Oke terima kasih oh, selanjutnya ada kinanti Halo teman-teman, nama saya Kinanti, hobi saya tidur, Bu. Kalau hobi tidur, kelamaan tidur itu emang nggak pusing ya Kinanti? Enggak Bu. Saya Bu begadang terus. Oh, banyak tugas ya? Selanjutnya ada Becky. Halo teman-teman, nama saya Becky Oktarina Wijaya, Rumah saya di Jakarta Pasar Minggu, hobi saya nge -game game apa nih becky yang Oh uh, kadang pau kadang mobile Legend, kadang subasur uh, random aja Bu yang ada di HP Oh bagusnya selanjutnya ada Siti Aisyah Kalau teman-teman nama saya Siti Aisyah tinggal di Depok hobi saya menulis terima kasih uh, kalau menulis kira-kira menulis apa nih surat cinta atau apa gitu Aisyah. curhatan, curhatan Bu. Oh, oke, okay. diary gitu ya. Iya, yeah. oke, okay. terima kasih Aisyah. Selanjutnya ada Pak Halo, teman -teman. Pernakan, saya saya kita Halo, teman-teman. Pernah kan misalnya ketika kalian yang tinggal di bagi saya masuk konsep kasih. Iya, baik, terima kasih. Nah, uh, jadi semuanya kan sudah perkenalan nih. Sekarang Ibu akan memberitahukan kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Kira-kira teman-teman yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Ya, Ega, silakan. Kalau menurut saya ya, Bu, bimbingan kelompok itu suatu bimbingan supaya kepada setiap individu yang melalui suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Iya betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan Baik, Aisyah. Baik, Aisyah. Menurut saya bimbingan kelompok itu suatu kegiatan kelompok yang di mana pemimpin kelompok menyediakan suatu informasi dan mengarahkan ke diskusi untuk mencapai tujuan bersama. Iya betul. Jadi ibu. ibu... Uh, berjelas lagi ya. Uh, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok, dalam suasana melingkar. Nah, karena kita ini lagi pandemi, jadi kita melakukannya di Google Meet ini. Lalu uh, kita membahas topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok adalah masalah umum yang ada di sekitar lingkungan masyarakat yang sedang. ...hangat di diperbincangkan, baik yang kita lihat atau dengar di media massa dan media cetak. Sampai sini ada yang sudah paham, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, okay. lalu bimbingan kelompok ini kan kita nanti memak hari ini memakai teknik sosiodrama... Kira-kira ada yang tahu belum nih teknik sosiodrama itu apa? Belum belum tahu, belum, belum, belum tahu ya. Uh, baik Ibu jelaskan teknik sosiodrama yaitu teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan permainan peran. Dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Nah, di teknik sosiodrama ini ada tujuannya. Nah, tujuan sosiodrama ini digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan regulasi emosi siswa dalam interaksi dengan teman-teman sebaya. Uh, Ibu akan beritahu, jadi teknik sosiodrama ini nanti kita membahas temanya yaitu etika berteman nah nanti eh, pada kegiatan Ibu akan membagi dua kelompok yaitu ada yang bermain peran bermain peran drama dan ada yang melakukan observasi atau penonton sampai sini sudah paham paham Bu sudah bu, paham, paham bu. Lalu, uh, karena skena, jadi kita di sini nanti kan memakai skenario. Nah, skenario-nya kan udah ibu share ya dari uh, kemarin. Jadi, teman-teman sudah dibaca kan skenario-nya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah. sudah, Bu. Nah, kalau sudah dibaca, ibu akan menjelaskan asas-asas kegiatan pada bimbingan kelompok uh, teknik sosiodrama ini uh, asasnya ada asas ke asas kesukarelaan di mana teman-teman bersukarela jika nanti ibu menunjuk kalian sebagai peran di drama lalu ada asas uh, kegiatan jadi ibu harap teman-teman di sini uh, mengikuti kegiatan ini sampai akhir Lalu ada asas kenormatifan. Ibu harap teman-teman juga tertib dalam mengikuti kegiatan uh, kita sampai akhir ini. Di Gimana teman-teman bisa dipahami? Bisa bu. bisa, bu. Bisa, Bu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita main, main game dulu nih sebentar biar kalian semua nanti fokus dalam bermainnya. Gimana sudah siap? Siap Bu. Nanti kalau ibu bilang pegang mata kalian pegang mata tapi jangan ikutin apa yang yang ibu ini ya ibu tunjuk. Misalkan ibu pegang mata tapi digangah kuping gitu. Ya uh, pegang hidung, pegang mulut pegang kepala, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang telinga, pegang hidung, pegang alis, pegang kepala, pegang hidung. Oke okay, baik semuanya udah mulai udah fokus ya. Eee, gimana teman-teman apa sudah apakah sudah siap kita akan melakukan drama? Siap bu. Nah eee, drama kita ini membahas tentang etika berteman Nah. Di sini kan ada 13 orang, nanti ibu akan menyebutkan nama random yang akan melakukan drama. Jadi kalian harus sudah siap ya, karena kan skenarionya nya sudah ibu share dari kemarin dan udah kalian bacakan. Jadi ibu harap kalian uh, sudah siap untuk melakukan drama. Nanti ada satu orang yang membaca narasi juga, lalu uh, sisanya yang nggak ikut drama, Kalian jadi penonton atau melakukan observasi uh, kesimpulan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. bisa, Bu. Ibu sebut namanya random ya, yang melakukan drama. Uh, pemainnya kan di sini ada lima, ada namanya Tasya, Nida, Sakila, Nando, dan Andin. Nah untuk Tasya ibu memilih Kinanti. Oh, Kinanti siap kan jadi Tasya? Siap ibu. Oke. Lalu yang jadi Nida ibu memilih Tasya. Tasya gimana siap jadi Nida? Siap bu. Iya baik. Lalu yang jadi Shakila ibu memilih Aisyah. Aisyah siap jadi Sakila Siap Bu Baik, lalu yang jadi Nando kan nih cowok Di kelompok kita kan jadi cowok Yang ada cowok cuma satu aja Berarti Richard Bersedia jadi Nando Siap terus Bu Oke terima kasih Lalu yang terakhir ada Andin Ibu memilih Delta Delta siap jadi Andin Siap Bu Nah satu orangnya membaca narasi Nanti ibu memilih Fakita. kita membaca narasinya Siap? Tidak? Siap Bu Oke okay. Berarti sisanya ada Ega, Happy, Febriana Suci, Becky Sama Fatima Kalian menjadi penonton nanti di akhir Ibu meminta kalian untuk Mengobservasi atau kesimpulannya ya Baik, Baik, terima kasih. Gimana yang pemain dramanya sudah siap? Siap, Bu. Siap, pu. siap pu. Boleh dimulai? Ya, pemula dulu narasinya dibaca dulu. Saat bel istirahat berbunyi Seperti biasa Nando, Nida, dan Syakila Atau sering biasa dikenal sebagai trio CPR Sedang berkumpul di Gazebo Untuk menikmati bekal bersama-sama Kenapa sih kita hari Selasa Selalu barengan dibawain bekal Kok aneh gitu Ya kan enak dong Kan misalnya kan aku buat jalan-jalan pas weekend Tapi kan enak jajanan kantin tau? kamu tuh ya bawel mulu masih enak diperhatiin sama orang tua ntar kangen loh kalau udah gede. Nando yang sambil mengunyah roti isi bekalnya mendengarkan Shakila dan Nida yang selalu protes, tapi ia ter teralihkan kepada perempuan yang sendirian di gazebo seberang. Eh eh kalian ngerti ya sih? Kalian tahu gak sih siapa dia? Itu yang anak baru itu bukan sih? Anak baru yang mana sih? Ah, itu si. teman sekelas kita kali. Yang di gazebo kali, bukan yang di depan kelas. Ah, kamu kayak kayaknya harus pakai kacamata deh. Lah, ini apa? Bukan kacamata. <tuh> kacamata kuda. <tuh> Ya kamu, kudanya, Ndok. <laughs> Udah. Ini, aku tanya serius. Iya, benar. Dia anak baru itu. Hmm, sendirian terus ya. Kayaknya dia pemalu dan pendiam. Kamu itu so tau. Ndok, di rese ya. Oh, risik lagi, Duh. Mungkin dia masih baru. Makanya masih malu-malu. Ayolah, disamperin. Gimana, diajak main gitu? Hayo, hayo, boleh. Akhirnya mereka bertiga pun menghampiri Tesla yang sedang sendirian membeku. Nah, itu tinggal dari Bandung ke Surabaya. Halo, permisi. Eh, hai, kamu anak baru yang dari Bandung itu ya? Ya, bener. Uh, salam kenal, ya. Aku nando. Uh, dia sakila, uh, si kacamata kuda, dan nida nando. Iya, kudanya ya. Eh, jangan kaget ya. Mereka emang suka gitu, suka ribut sendiri gini. Emang uh, iya kok, nggak apa-apa. Eh, besok-besok kalau kamu sendirian, mending gabung sama kita aja biar gak sepi. Iya makasih ya Tasya pun akhirnya mendapatkan teman di sekolahnya Nida, Nando, Shakila, dan Tasya kini menjadi akrab. Pertemanan mereka sangatlah seru Tapi tak ada yang tahu apa yang dirasakan Tasya Tasya dalam benaknya menyimpan keinginannya sendiri Ia memanfaatkan pertemanan, pertemanan mereka di tujuan pribadi Eh, aku ada tugas nih aljabar. Aku nggak paham deh. Sini-sini, bagian mana yang nggak paham? Eh, aku juga sekalian nggak paham aljabar. Kamu mah kebanyakan bengong di kelas, lapar kan? Is, yes, Tidak, mungkin aku akan kesulitan menger mengerjakan tugas ini. Kamu mau bantu nggak? Hmm, apa nggak sebaiknya dibahas di sini aja? Biar enak percuma, aku gak bakalan paham aku ketinggalan jauh, tolong ya ya ya ya ya, aku gak mau dihukum karena belum ngertiin tugas nih Ya udah yaudah yaudah, kalinya aku bantu tapi besok-besok kamu harus belajar ya ya, aku juga dong nih, sekali-kali kamu kan gak bisa cuma malas aja itu kamu aja yang ngerjain ya, Ndok oke Asia sengaja berpura-pura lemah dalam tugasnya. Sering pura-pura tak paham. Kadang juga pura-pura sibuk supaya tugasnya dikerjakan teman-temannya. Dia hanya mengerjakan ala kadarnya. Misalnya dia dibenarkan oleh dan ada setiap lama, Asia merasa nyaman dengan situasi ini. Terkadang, ia iri dengan nida yang paling pintar dan selalu ditanyakan jika tidak huh Nida nggak masuk dua hari, sepian, dok. Ya, betul. Aku jadi gamut nih, ribut sama kamu. Dia kemana sih? Dia kok sih? Ya, ada urusan apa gitu. Jadi, izin 2 hari gitu. Tapi, dia urusannya di rumah sih. Jadi, masih bisa main ke rumahnya. Tapi, sungkan aku tuh. Emangnya kamu punya sungkan? Katanya nggak mau ribut. Hmm kenapa sih harus nida mulu yang dicari kasihkan sama aku eh lusa kan Sabtu, pulang sekolah ngomol yuk ayo misalnya Tasya pun sontak merasa senang karena mereka hanya pergi bertiga tanpa nida Syek kamu hubungin nida ya ajakin Nah, kabarin kita mau ke time zone pulang sekolah. Dia suka tuh. Tasya yang mendengar itu langsung tiba-tiba merasa marah. Kenapa harus nida lagi? Padahal ia berharap hanya bertiga. Supaya ia menjadi sahabat terbaik menggantikan nida. Lalu pikiran jelek Tasya muncul. Baiklah, besok aku kabarin kalian ya. Siap. Mantul, mantap betul Mereka pun pulang ke rumah masing-masing Tasya -masing. mengabari Nida lewat WhatsApp Nabun, Namun bukan seperti apa yang diamanahkan teman-temannya Ia mengabari dengan mencari alasan supaya Nida tidak ikut Nid Hai, ada apa sih? Ah, aku nggak mati, aku kangen tau Hehehehe. Iya, masih ada urusan. Emang kenapa-kenapa? Enggak kenapa? apa-apa. Aku boleh besok ke rumah kamu. Aku mau kali "Kalian mau tanya-tanya, kamu gak pernah mana kan?" Boleh-boleh sini aja. Aku mau kemana-mana kok? Oke, besok pulang sekolah, aku ke sana ya. Jangan kemana-mana loh. Masih, Meng mengelabuhi Nida Selanjutnya tinggal mengelabui. Ayo Tenzon Yes, akhirnya Ayo teman-teman Udah capek belajar oh, Tunggu, Nida gimana Kamu udah kabarin kan Udah, dia sibuk katanya keluar sama ayahnya. Lagian dia lagi males main sama kita. Bilangnya sih gitu. Lah kok, gak mungkin deh. Ah, kamu mah gak pernah percaya. Jujur ya, sebenernya dia kemarin curhat ke aku. Tapi, aku kan gak boleh bocorin. Ini aja aku keceplosan. Ya ampun, syok aku tuh. Aku gak nyangka. pantas way aku jarang dibales Udah ah, mending kita enggak tang Akhirnya mereka bertiga pergi ke zone. Nando dan Shakila pergi dengan perasaan jengkel. Sedangkan Tasya dengan gembiranya berhasil mengelabuni mereka. Keesokan harinya saat hari Senin, Nando dan Shakila diam saja. Sementara Nida juga diam. Diam saja karena tak enak badan. Ini semakin membuat Nando Nando dan Shakila percaya pada Tasya. Nida pun sedikit bad mood karena Tasya yang ditunggu tak hadir saat istirahat. Rasya, eh, kamu kemana aja sih? Kamu lupa kita ada janjian kemarin. Oh iya, aku lupa. Aku diajak Nando sama Sakila main sih. Jadi lupa kalau udah janjian sama kamu, mereka maksa banget katanya pengen ajak aku main. Nida langsung pergi begitu saja. Rasya nggak <tuk> karena rencananya -rencana berjalan dengan mulut. Dia sekarang sedang giat mengadu domba. Nan Nando, Syakila, dan Nida juga baru Andin, anak terpopuler di sekolah. Aku senang bisa temenan sama kamu, Andin. Aku nggak suka berteman sama Nando, Nida, dan Syakila. Mereka manfaatin aku terus. Serius? Kamu baik banget, lugu banget juga. Kok bisa sampai dimanfaatin gitu, masih mau temenan sama mereka? Ya gimana ya, aku emang kayak gitu orangnya Eh, BTW, kamu bayarin ya? Aku. aku gak bawa uang nih Sip deh, gampang Aku besok rumah kamu, aku pengen bahas tugasku nih, oke? Okay? Tapi aku masih les privat dulu besok sampai jam 8 malam Ah, gak apa-apa, aku kesana ya Terserah deh Eh mereka akrab dengan Andi. Saya menceritakan, menceritakan tentang Andi. Nando ya jam 9 malam rumah Andi. Ya udah malam kamu kok masih main sih? kan emang aku udah bilang mau kesini terserah aku dong mau jam berapa kan kata kamu terserah aku ya tapi nggak semalam ini juga eh aku masuk ya ayo ngerjain tugas. Andi hanya heran dan kesal bukan yang ngerjain tugas, mau tidur di rumahnya hal ini tak terjadi baru dua kali sudah sering. Andi sudah tidak, tidak kuat untuk <tik> Aku nggak bisa kayak gini terus, nggak jelas, ngegantung. Aku harus ajak Nando dan Nida bicara. Teman-teman, aku nggak bisa gini terus-terusan. Kita diam-diaman gini tanpa ada alasan yang jelas. Aku harus buat ini clear. Bukannya udah jelas ya? Nggak tahu tuh si Nida. Laku-laku. Bukannya kalian sendiri yang mau sama aku lagi. Ya. Bukannya kamu norak, ajakan kita ke tenzone Jawab, Nid. Gak usah ngeles. Wah, justru kalian yang bilang ke Tasya gak mau ngajak pemain. Justru kata Tasya kamu curhat ke dia karena udah mau sama kita. Aku oh, gak pernah curhat kayak gitu. Aku justru janji sama dia. Tunggu. Tapi dia gak datang Katanya kalian ajak ke John kalian... Tunggu. Kayaknya kita harus konfirmasi ke Tasya deh versi cerita kalian itu beda-beda ya ayo siapa takut aku nggak salah ya aku juga gak salah kok aku pas mau sekolah juga lagi sakit dan sebel sama Tasya makanya nggak ngomong banyak ya udah ya udah tenang dulu ke kantin aja Kisah yang sedang menikmati Dengan saat dia Dengan saat itu bisa ketaka kejelekan Buatannya tentang Trio SPR si Andin yang telah muak Hanya diam dan mendengarkan Saja kebohongan Tasya Andin tahu sebenarnya Trio SPR si tak pernah Seperti seperti yang Tasya katakan Tasya tak pernah ada Saat Andin butuh Tapi PR selalu ada Mereka <tuh> Din, aku minta bayarin dulu ya. Ini makanan sama jajanan aku. Aku lupa ambil duit di ATM nih. Gak bisa, Syah. Aku gak bawa duit. Loh gimana sih, Din? Aduh, kamu tuh ya. Syah, udah. Aku capek denger kebohongan yang kamu sebar. Loh, apaan sih, Din? Kamu kira aku nggak tahu? Kamu banyak bohong soal trio CPR selama ini. Aku tuh yang udah lama tahu mereka. Mereka nggak seperti apa yang kamu katain. Kamu anak baru, kan? Baru kenal mereka juga berapa lama. Dan sekarang kamu bikin berjambung Aku nggak pernah bohong, Andin. Sumpah. Kamu kemana aja? Aku butuh kamu, tapi kamu nggak ada. Aku capek harus bayarin kamu. Capek kamu seenaknya aja ke rumah malam-malam. Tugas aku yang kerjain, kayak gak ada tata keramanya. Ini yang kamu namain berteman. Kalian malu dan malu. Wsr yang baru datang kantin hanya diam dan melihat saja. Tak berani ikut campur. Iya iya, aku minta maaf Andin. Maaf, aku harus seperti ini karena kamu gak nyadar. Aku gak kuat sih teman-teman, aku sudah banyak berbohong kepada kalian. maafkan aku, Andin, maafkan aku. Aku hanya memanfaatkan kalian selama ini. Aku minta maaf ya. Aku takut nggak punya teman. Akhirnya Shakila dan Nida merasa rahasia dan Andin pun juga Akhirnya mereka semua memaafkan Rasio. kamu nggak perlu kayak gini. Dalam pertemanan itu ada caranya. Jangan gunain cara yang nggak baik biar dapat teman. Dalam berteman, kamu sebaiknya mementingkan perasaan temanmu juga. Jangan mementingkan perasaanmu sendiri. Kan kamu nggak tahu gimana perasaan mereka kalau diginiin sama kamu. Iya, <tuh> yeah, maafin aku ya. Aku nggak akan ngulangin lagi kok. <tuh> Oke, okay, baik. Sudah selesai dramanya. Terima kasih untuk uh, pemain atas apresiasinya. Tadi penampilannya bagus, cukup menghayati. Nah, sekarang untuk uh, penontonnya yang tadi tidak kebagian uh, drama yang namanya sudah ibu, ibu sebutkan, bisa satu persatu menyebutkan kesimpulan atau observasinya tentang Tasya dan teman-temannya baik ibu-ibu pilih dulu ya yang pertama bisa dari Ega silahkan Ega baik Bu jadi men jadi uh, kesimpulan dari saya ini uh, dari empat dari mereka yang bersahabat akhirnya berteman dengan Tasya dan seiring berjalannya waktu dimana Tasya ini akhirnya sering berbohong dan mengandung domba antara teman-temannya bahkan uh, menjelekan, menjelekan teman-temannya dengan teman sekolahnya yang lain dan memanfaatkannya sampai akhirnya uh, kebohongan Tasya uh, diketahui oleh teman-temannya dan dia meminta maaf tetapi dengan berat, walaupun dengan berat hati teman-temannya tetap memaaf, memaafkan Tasya bu jadi, seperti itu, bu, kesimpulan dari saya oke, okay, bagus. Kesimpulan dari Ega selanjutnya, Ibu mau kesimpulan dari Nur Fatimah. Silahkan, Nur Fatimah, menurut saya, kesimpulan dari drama yang tadi itu ada tiga sahabat yang udah sahabatan dari lama, terus ada satu, yaitu Tasya. Uh, yang uh, memanfaatkan sahabat itu, uh, sa memanfaatkan tiga orang itu dan kemudian datang lagi nih si Andin uh, apa namanya yang uh, anak baru terus dimanfaatin juga sama Tasya, jadi uh, pesan yang bisa diambil dari drama tadi uh, jangan suka memanfaatkan teman sendiri itu cukup se sekian dari saya, terima kasih baik terima kasih Fatima bagus juga kesimpulannya selanjutnya ada Febriana Dipersilahkan Febri ya kalau dari saya kesimpulannya ada tiga orang anak yang bersahabat sebesarnya. lalu uh, akhirnya dia satu sekolah terus uh, anak uh, tiga anak ini adalah uh, anak yang baik Uh, jadi dia ada ada satu murid um, satu murid pindahan lalu uh, dia mengajak untuk bermain bersama akhirnya jadi gabung berempat Tetapi uh, anak baru tersebut ternyata uh, ada anak yang tidak bali, suka berbohong, dan suka meng mengajibulak sama lain kebohongannya diketahui oleh teman-teman yang lain dan akhirnya mereka tidak berteman lagi seperti itu oke baik selanjutnya ada Suci saya bu uh, kalau menurut saya kesimpulannya ada tiga orang yang bergabung dalam satu kelompok yaitu kelompok CPR itu Nida Nando dan Shakila dia berniat baik untuk berteman dengan Tasya namun Tasya memanfaatkan trio CPR itu untuk mengerjakan tugas dan lain-lainnya yang merugikan Nida Nando dan Shakila namun Nida Nando dan Shakila ini tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Tasya dan Tasya pun mencari sasaran baru yaitu Andin tetapi Andin menyadarinya lalu Andin berterus terang kepada Tasya sehingga Tasya dapat berubah dan meminta maaf Oke baik selanjutnya kesimpulan dari Becky silakan Becky kesimpulan menurut saya jadi itu ada anak baru dia itu diajak berteman sama na sama Nando dan teman-temannya namun anak barunya itu yang bernama Tasya dia memanfaatkan situasi tersebut itu Bu. Iya, terima kasih Becky. Nah, jadi Ibu mau menambahkan ya kesimpulan dan tanggapan dari drama kita tadi uh, dalam pertemanan itu kita tidak boleh adanya iri atau egois. Jadi si uh, Tasya ini tuh termasuk anaknya yang anaknya egois. Jadi mau, maunya dipandang. Uh, seperti seperti itu tuh biasanya kan kita sering temuin ya di pertemanan kita ada yang suka iri atau ada yang egois. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kira-kira tanggapan kalian pada uh, sifat si Tasya ini seperti apa? Ada yang mau menambahkan? Siapa aja kok? Le, Ratu Tasya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Untuk uh, saya pribadi menanggapi sikap dan sifat Tasya ini, menurut saya Tasya memiliki, ya, memiliki sikap yang egois, plain victim, suka mengadu domba, uh, satu teman dengan teman yang lain yang dimana perbuatan ini tidak baik untuk kita contoh karena itu bisa e, menimbulkan perpecahan antara teman, -teman atau persahabatan gitu jadi sebaiknya sikap yang seperti itu harus dihilangkan karena sifat itu e, sifat tersebut bisa merugikan diri si Tasya dengan diri orang lain juga untuk diri Tasya sendiri itu Ya, dia bisa dijauhi teman atau temannya kecewa terhadap dia, dan banyak uh, yang tidak mau berteman sama dia, dikarenakan dia seperti itu. Untuk mungkin untuk kerugian untuk orang lain, ya orang lain merasa dimanfaatkan, merasa dibohongi, dan yang merasa dipermaini oleh situasi ini. Jadi mungkin semua jangan sampai ada yang mengingat ya, jadi tetap baik uh, banyak orang yang Baik, terima kasih Ratu. Jawabannya, tanggapannya cukup baik. Lalu, Ibu akan, akan bertanya nih, kira-kira um, hal apa sih yang harus diperbaiki oleh Tasya agar teman-temannya lebih percaya lagi sama dia? Gitu, teman-teman yang bisa bantu menanggapi. tadi pertanyaannya apa tadi uh, kan tadi di Tasya, Tasya ini anaknya kan uh, egois atau playing victim gitu nah kira-kira hal apa yang harus uh, Tasya lakukan atau merubah sifat dia agar nanti teman-temannya bisa percaya lagi sama dia gitu teman-teman ada yang tahu boleh atau Tasya lagi uh teman-teman izin uh, menjawab mungkin untuk kasih sendiri agar bisa dipercaya lagi oleh teman-temannya yang pertama ya si kasih harus minta maaf ya kepada diri sendiri tentunya karena, karena minta maaf kepada diri sendiri karena dia sudah bikin temannya kecewa bikin temannya uh, mungkin sedih, marah, kesal pertama itu minta maaf kepada diri sendiri, setelah itu minta maaf kepada orang-orang yang sudah bias uh, bahasa kasar mungkin sakit ya, buat uh, orang orang yang sudah kasih sakit sudah bikin kecewa itu sih. Terus habis itu mungkin mulai berubah, berubah uh, mengupgrade diri. Uh, ya mungkin enggak instan, cuma kalau misalkan situasi ini ada niat untuk berubah jadi lebih baik apa ada, ada jalannya, ada ada hasilnya Karena uh, usaha tidak mengkhianati hasil Jadi cukup ditunjukkan actionnya aja Dia bisa berubah untuk diri sendiri dan orang lain Nanti uh, sedikit demi sedikit Jika teman-teman yang melihat si Tasia ada perubahan Pasti teman-temannya menerima Tasia kembali menjadi teman mereka Dan Tasya bahagia lagi, senang lagi karena Baikan dengan teman yang lain dan berteman seperti itu. ini, ini saya Oke, baik, terima kasih sekali untuk Ratu atas penjelasannya. Ibu mau menanggapi juga nih perihal sifat Tasya ya. Tadi kan di percakapan, Tasya ini sering ke rumah Andin, pas Andin, apa tuh di jam malam, apalagi pas Andin privat nah etika berteman seperti itu seperti itu sebenarnya sangat tidak boleh ya karena uh, jam malam itu udah jamnya kita harus istirahat harus tidur tapi si Tasya ini malah pergi ke rumah Andin dan dia juga di, di situ ibadah kayak numpang tidur ya lalu uh, ada lagi yang Tasya uh, bilang halusannya tidak bawa uang kalau lagi pergi makan kalau kayak ini tuh udah uh, sangat tidak beretika ya karena kan enggak sekali dua kali tapi Citasi si ini sering uh, minjem uang pakai uangnya Andin dulu apalagi kalau kayak gitu tuh udah beda lagi ya namanya minta dibayarin mungkin ya terus uh, Andin ya egois kepada teman-temannya yang mau didengarkan nah jadi kayak pesan dari cerita ini teman-teman uh, untuk punya etika berteman agar nantinya tem uh, kita disenangi oleh teman-teman dengan itu kita memiliki kan banyak teman. Nah, baik uh, karena uh, apa kegiatan kita sudah berjalan dari awal sampai akhir dan terima kasih teman-teman atas keaktifannya dan yang tadi di drama maupun penonton yang sudah melakukan kesimpulan dan observasi Terima kasih semuanya Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini Kita berdoa dulu Kira-kira ada yang mau memimpin doa Kesuka relanya Iya baik ratu. Oke baik ibu dan teman, -teman. Alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini sudah berakhir. Alhamdulillah sudah lancar juga dari awal sampai sekarang. Dan angka baiknya tadi di awal kita sudah uh, pembukaan berdoa. Sekarang doa penutup juga perlu uh, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Amin selesai terima kasih Bu dan teman-teman baik terima kasih teman-teman semuanya uh, sebelum kita berakhir kita nyanyiin dulu ya lagu sayonara mm -hmm. biar ada kesan <tuh> semuanya boleh di on mic -nya. ayo satu dua tiga sampai terima kasih terima bu terima kasih semuanya sampai bertemu di pertemuan selanjutnya terima kasih bu